Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Les Lord Dimanapun kalian berada, Selamat datang dan bergabung kembali Di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar baik Kabar terbaru dan pastinya Kabar bahagia dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa para sahabat untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita lihat persahabat ya di kabar pertama diingatkan kembali dari ibu siwi Persahabat ya. info ini kita dapatkan bahwa bakal ada acara Dangdut Akademi Asia 6 jadi jangan sampai lupa persahabat ya bakal ada acara dangdut akademi Asia 6 yang akan kembali hadir di Indosiar. Ini juga ada yang terbaru persahabat ya negara yang akan bertanding itu ada negara yang baru persahabatnya yakni adalah negara Turki yang ikut persahabat ya kompetisi di ajang dangdut akademi Asia 6. Kita berharap persahabat ya bunda Lesti kejuara bisa menjadi pengisi acara di acara tersebut. Apalagi kita mendapatkan informasi dan kabar gembira bahwa Bunda Lesti akan kembali tampil di program Indosiar Doakan, mudah-mudahan Lesti Kejora bisa memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya. Berikutnya persahabat, disimak juga diunggah-unggahnya Kak seni dua 2 jam yang lalu, memposting foto Abang L dengan gaya gemes dan pasti ini gaya lucu banget ya namun kita bikin salpok juga kalimat yang dipancing oleh kasania wkwk mukanya ngeselin banget pengen cium aduh Masya Allah banget ya ngeselin tapi pengen cium ya Abang L emang luar biasa berkarisma ini mah bener-bener ngalahin papapnya punya sahabat luar biasa berikutnya juga vitamin akhirnya muncul persahabat ya disuguhkan lewat potret Leslar dengan pasangan Babaji dan Kak Sania Ini potret di Thailand bersahabat ya Masya Allah, luar biasa Kebahagiaan kita dapatkan di unggahan Babaji Memang tahu banget ya yang diinginkan warga Konoha Apalagi melihat senyum dari Abang Fatih Masya Allah, ini luar biasa kita lihat juga persahabat kalimat yang dituliskan oleh Babaji Kalau bubur bayi, buat bayi Berarti bubur ayam buat? Wow Buat kamu sarapan, kata Kak Langsung dijawab tuh persahabat Ya, komentar Banyak sekali diberikan Diantaranya dari Kak Rosa, anak sekalian lah Ini pada tanggal 2 November baru muncul sebulan berikutnya nih foto Tapi nggak apa-apa, nggak ada vitamin Lestlar yang kadaluarsa Makasih Babaji BTW, ada lagi nggak fotonya yang ngasih makan ikan? Katanya tuh, masya Allah, ditunggu banget ya. Cidukan-cidukan di Thailand, kita berharap banget kebahagiaan selalu kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar. Kemudian juga, persahabat, ada tanggapan lain dari akun Lestler Sweeting mengatakan, "Masya Allah, Babaji, kenapa cucuku lihat Babaji macam gitu? hehe, bercanda, Babaji, terima kasih. Vitaminnya Lestler lover sayang kalian semuanya, masya Allah." mudah-mudahan ya sehat selalu untuk Leslar dan semoga pertemanan bersama Sania dan bebaji tetap terjaga dan terjalin dengan baik kita bahagia melihat potret ini kemudian juga persahabat ya kita lihat di sini ada postingan kalimat dari Bapak Bupati Cianjur yang diunggah oleh Kak Eliza sebelumnya persahabat Bapak Bupati Haji Herman Soherman ini selaku pimpinan dari Kota Cianjur mengucapkan terima kasih kepada Bunda Lesti. Ini ada kalimat ucapan terima kasih. Hatur nuhun Dedek Lesti Kejora udah datang ke pendopo Pemkab Cianjur dan langsung ke tempat pengungsian warga Cianjur yang menjadi korban bencana alam gempa bumi. Semoga Allah mengganti harta yang disumbangkan untuk pengungsi Cianjur dan Allah jadikan keluarga yang samawa dan diberikan anak-anak yang saleh dan salehah. Salam juga buat ibu dan bapaknya Dan kita lihat persahabat ya, Salvo kalimat yang kedua Yang dituliskan oleh Bapak Bupati Cianjur Alhamdulillah Lesti Kejora adalah putri terbaik Cianjur Yang telah membanggakan warga Cianjur Putri terbaik persahabat Ini keren banget Luar biasa Masya Allah Anak baik Putri kesayangan warga Cianjur, semoga lancar selalu rezekinya ya Dan selalu memberikan kebahagiaan untuk semua orang Terkhusus warga Cianjur yang lagi terkena gempa bumi di Cianjur Mudah-mudahan masyarakat terhibur, masyarakat bahagia Melihat kedatangan Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya juga persahabat yang diunggah Ayah Kejora dua jam yang lalu memposting video, momen saat Leslar dan Rudi Salim ini berkunjung dan bersilaturahmi langsung ke korban gempa prasabatia terlihat bahagia sekali ya ibu atau masyarakat cianjur bertemu langsung dengan Bunda Lesti dan Papa Abi Masya Allah. kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan Alhamdulillah bisa silaturahmi ke korban luka akibat gempa kita doakan ya untuk saudara-saudara kita yang berada di sana. Semoga selalu diberikan kekuatan, ketabahan, dan mudah-mudahan mendapatkan pertolongan. Amin. Kita masih menunggu hidupkan terbaru hingga kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.